Cek, cek, cek, Udah, pak Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yeah. uh, kali ini kita akan membuat sebuah tutorial tentang uh, uh, bagaimana cara memperbaiki app yang telah diblokir uh, dari proteksi komputer kita. Jadi, Uh, dari ini ya user control ini tulisannya ya seperti ini this app has been blocked for your protection. Nah di sini uh, saya akan mencontohkan bagaimana cara memperbaikinya. Langkah yang pertama teman-teman bisa Windows R bisa Windows R kemudian di sini masuk ke edit nah setelah itu masuk ke di, menimum. iya men atas atas Pak nah setelah itu, kita masuk ke ini ya, komputer, hakea, lokal mesin, software, Microsoft, Windows, current version, policies, system. Oke, okay. uh, setelah masuk ke sini ya, caranya, caranya masuknya seperti ini. Oke, okay. hakea, lokal mesin, software, Microsoft. Habis itu, kita klik Windows. Microsoft kita klik Windows kemudian kita pilih Current Version. Di sini ada Policies. Uh, policies klik System. Nah di Enable what uh, kita klik atau double klik kemudian jika di sini 0 kita ganti satu Jika di sini 1 kita ganti 0. Hanya mengubah nilai saja kemudian kita oke okay. setelah itu uh, kita kembali uh, kita kembali masuk ke service kita service ketika service kita ini dibuka aran dengan aran administrator atau klik dua kali Sudah terbuka itu tandanya itu tandanya sudah bisa sudah bisa digunakan oke okay. cek dulu nah jika sudah kayak gini berarti sudah bisa digunakan nah, jika belum uh, belum seperti ini belum bisa digunakan Oke okay. uh, mungkin itu saja tutorial dari dari dari saya uh, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh